Cek cek cek, welcome back, cuy balik lagi bersama gua Rides gaming ya, cuy ya. kali ini gua main di atas Olympus, cuy. cuman gua modal 200 ribu, cuy ya. yang belum tahu gua main di mana, gua main di Pop 77 sama di Asia 77 cuy. yang mau daftar silakan daftar, cuy ya. linknya ada di kolom komentar, cuy. yang gua sematkan, oke. kita lanjutnya di gratisan, cuy. kita lanjut nyari gratisan, cuy main Betray, aja juga, cuy kita nyari b aja cuy eh b 3 nyari ini aja cow gratisan cow di b ya kan oke cakep kasih makota makota gua dua lagi ler mampus lu kebon tuh makota gua hehehe, <tuh>, dapat dapat berapa ini sejuta bro di mampus lu gua lu di jalan itu co jalan untuk gua mati lu coq oke biru gua cuy nice cakep cakep cakep woy makota gua satu lagi coy makota gua tadi mati tuh sekebon cuy cool, itu mah di layar cuy gebleknya lu oke oke oke oke oke ayo tuh bang kasih gratisannya gua cuy oke kasih kuningnya cuy Oke hey, black Kurang satu mulu Cok Oke okay, cakep main lumayan, lumayan Lumayan Lumayan cuy Kita lanjut Cok Mampus lu nggak connect Cok goblok Nggak connect Lu PA Kadang-kadang PA PA PA Bener PA Kayak si bomber Cok Oke okay, kasih lagi Jonya cuy hey, Satu lagi Cok Sekitar gue Cok Kasih ungunya cuy Kasih ungu Nice cakep cincin-cincin hijau cincin hijau gue gak konek kanjing coy PA PA kadang-kadang kadang-kadang PA coy, coy, coy terkadang gitu ini gratisan susah amat ini player susah bener gratisannya coy geblek geblek geblek geble. dem dem dem Oke okay. kasih skaternya yuk brodi Ai PA bener Nah nyangkut lu nice Kasih ungu atau biru cuy Oke black PA bener cok Yang connect cuma hijau doang Oke black Awet bener ini di B6000 cuy ya merah Nah cakep connect juga sama kuning, cuy Oke okay, oke okay, oke okay. Cuman ini gratisan gua gak dapet Dapet lu cok Mana ceritanya ini, cuy? PA terkadang ya nggak dapat dapet Oke oke oke, masih gue cari mau gue gratisan ini, cuy. Masih kita cari gratisannya, cuy. Wait wait wait, oke merah gue jadi cuy. Wait wait wait, wih bener nggak dapat dapat lu ini cok. Beberapa kali muter gue, emang stress ini cuy Nyampe <laughs> stress, ini nyari gratisan geblek Geblek, geblek, geblek Bener-bener PA, PA lulus, PA lurus Belong bener Tapi ga dapet-dapet ini gue romannya cuy Oke kasih merah Merahnya ga jadi jadi cuy Meledak-meledak di jalan lagi, kek kayak, kayak tadi Ais, tiga doang itu sekitar ya. Usah sama nyari skater tempat Cok <laughs> Udah kayak nyari pelawannya aja susah cuy, <laughs> Geblek Emang bener susah sih Cok Nah gue gue gue gue Turbo biasa lah sama gue lah 100 lah sih dapet Cok Gratisannya lah Repot bener ini gak dapat dapet Nah kuning gue jadi dulu Oke kasih biru Biru atau piala nice cakep Oke oke oke di langsung kita 20 puluh bro, Brodi. <tuh> belum dan dapat atau cow gue aduh repot nah ampus lu. Apa juga lu gue mati lu kali ini malah us lah. Gue babat mau gue mah pokoknya mah pokoknya mah pokoknya mah merah atau biru merah atau biru merah atau biru, biru. jeger oke okay, ungu gua jadi brodi oke okay, oke okay, oke okay. ding ding ding ding ding ding ding trot oke blik ini kalian gak nyangkut tuh coy ih p a nah boleh boleh boleh Ijo nya, tolong dikasih oke okay, oke okay, lele oke okay, oke okay, oke okay. oke bener kali enam tuang lu dari awal pa coba tuh nah kan merah jadi cuy oke biru biru di tengah biru oke connect juga cuy gear oke lumayan cok 14 nice Kasih dulu birunya cuy nah cakep kasih kuning kuning kuning kayak tari cok jam pasir tuh jam pasir kurang dua cok jam pasir kurang dua cuy nggak apa-apa sih, nggak apa-apa co. Nah, cakep nih, ame nih co, kabupaten. Clear, black dua kali dua puluh gua menyangkut. Nah, kuning kuning kuning kuning tai co, oke cakep. Jam pas jam pas jam pas. Hai, hey, lumayan cula profit lah, lumayan lah. Lumayan ya kan. Lanjut lagi kita lanjutin turbo yang tadi co ya lanjutin yang turbo yang tadi, cuy. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Okay, nggak jadi jadi lagi nih, cuy. Lanjut di quick, cuy, sepuluh, coy. Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Hijau, nice. Kasih kuningnya, brodi. Kuningnya yang nggak jadi, sompet. Man jalan jalan jalan nyangkut lu goblok itu kalau 15 nyangkut coy. Kuning kuning kuning kuning. Nah, cakep. Trot hmm, mampus lu. Modal lu cuy. Oke. Okay. Oke okay, lumayan tai. Seketarnya datang PA PA. Bolo duduk udah, sudah 64.000 itu cuy. Oke okay di sini gua pamit aja cuy ya di kolom dikunya. Assalamualaikum semuanya coy ya.